menggunakan garis berpotongan ini kita tunjukkan kepada anak-anak kita yang masih duduk di sekolah dasar marilah kita ikuti bersama-sama misalnya kita akan mengadakan perkalian misalnya 12 kali Tiga. Maka bag, cara membuat garis berpotongannya Kita harus ingat ini ada puluhan Satuan Dan ini satuan Kita buat garis yang Ini dulu puluhan Untuk bagian depan ini kita buat garis yang ke bawah Satu yang Satuannya dua Jadi ini satu, ini 2, 12 Kemudian untuk yang satuannya ini Yang dikalikan tiga ini Kita buat garis mendatar Kita buat garis mendatar Jumlahnya 3 Satu Dua Tiga Lalu sudah demikian Kemudian kita hitung karena kita menggunakan garis perpotongan, maka kita hitung di perpotongannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti perpotongan di sini ada 6 titik. Dengan yang di depan, satu, dua, tiga, ada ketiga titik. Jadi, 12 kali tiga sama dengan tiga nah, Kita ulangi lagi untuk yang satu di depan, yang dua di belakang. Ini untuk garis yang vertikal yang ke bawah. Sedangkan yang dikalikan tiga, tiga yang mendatar sebanyak tiga kali. Itu kemudian perpotongannya kita hitung. Kita lanjut ke kalian yang kedua, misalnya dua, empat, kali dua. Maka ini kita buat garis mendatar, maaf, garis ke bawah sebanyak dua, satu, dua. Kemudian dilanjut dengan sebelahnya Ini angka 4 Kita beri jarak 4 1 2 3 4. Jadi ini dua sebagai puluhan Ini 4 sebagai satuan Kemudian kita kalikan 2 2 ini kita buat garis mendatarnya sebanyak dua garis satu Dua nah, Kalau sudah Kita hitung di perpotongannya Ini ada satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada delapan Yang depan Satu Dua Tiga Empat Ada empat Jadi Dua Empat Kali Dua Sama Dengan Empat Nah Gitu, mudah kan? Ini dua angka. Jadi, yang perlu diingat, yang bagian depan itu ke bawah garisnya, bagian belakang ke samping. Soal yang ketiga. Misalnya Tadi dua angka Sekarang tiga angka saya satu Dua Tiga Kali Tiga Misalnya gini Jadi seratus dua puluh tiga Kali tiga Biasa aja Langsung ini buat garis yang ke bawah Yang depan adalah Satu Terus sebelahnya adalah diberi jarak dua kemudian ini tiga nah jadi satu dua tiga kemudian kita buat garis mendatar sebanyak tiga satu 2, 3 kemudian kita hitung perpotongannya ini ada perpotongannya 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8, 9 ada 9 yang ini 1, 2, 3, 4 5, 6 ini ada 6 yang ini 1, 2, 3, ada tiga, jadi 123 kali tiga sama dengan tiga Sampai di sini, sudah paham? mudah sekali. Pokoknya, yang depan ini kita buat garis ke bawah, sedangkan belakang, perkalian dengan belakangnya kita buat garis mendatar. Jadi, tiga kali 3 1, dua tiga sama dengan tiga enam sembilan sekarang kita lanjut tadi perkalian dengan satu angka di belakang yaitu tadi satu angka di belakang misalnya tadi 24 empat kali dua terus perkalian lagi 12 belas kali tiga kan Depan dua, belakang satu. Yang tadi adalah depan dua, belakang satu. Kemudian tadi ada lagi, contohnya yaitu depan tiga, belakang dua. Lalu bagaimana, Bapak? Kalau... Dikalikan dengan dua angka di belakang, supaya kita coba bersama-sama. Misalnya, 12 kali tiga belas, dua belas kali tiga Tetap yang depan, kita buat garis ke bawah. Satu, yang dua ini. 2. Nah, 1, 2 artinya 12 Kemudian Yang menyamping Ini 13 Tetap Kita buat garis 1 Kemudian yang belakang 3 Kita beri jarak agar tidak terlalu lapar 1 2 3. Nah. Kemudian caranya Ini yang perlu diperhatikan Caranya adalah Ini kita lihat Ini Kita hitung Ada berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 Kemudian ini Dengan ini Kita gabungkan tergabungkan, ya. ya, kita gabung, tergabungkan, kita, kita hitung, satu, dua, tiga, empat, lima, ada lima. Kemudian yang atas kita hitung, Itu berapa satu? Jadi dua belas kali tiga belas. Adalah 156 Saya ulangi 12 kali 13 adalah 156 Caranya adalah Yang pertama tadi Kita hitung yang ini Untuk sebagai satuan 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian ini digabung Gabung itu dijumlahkan Berapa persimpangannya, perpotongannya? Satu, dua, tiga, empat, lima, lima. Oh ada lima Kemudian yang depan satu, satu Jadi satu, lima, enam Paham? Untuk perkalian Yang dua angka Baiklah, kita coba lagi Dua empat kali dua tiga. Buka bingung langsung aja buat garis mendat eh, ke bawah dua satu dua jumlahnya dipercerah empat satu dua tiga empat. Kemudian yang mendatar Yang mendatar Kita buat juga garis Satu Dua Karena ini dua Kemudian bawahnya 3 Kita beri jarak Satu Dua Tiga Lalu sudah demikian Kita tinggal menghitung Mari kita hitung Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Karena ini ada 12 Kita tulis 2 Simpan 1 Kemudian ini kita hitung Kita gabungkan di tiga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tambah lima 15 kita simpan lagi 1 kita hitung 1 2 3 4 tambah 1 berarti 5 Jadi, 24 empat kali tiga sama dengan lima Demikian, jadi yang perlu diingat adalah ini satuannya. Kemudian yang tengah kita gabung, yang terpenting kalau ada sisa puluhan kita hitung, kita simak di atasnya. Demikian. Mudah kan? Cara membuat perkalian Mengerjakan perkalian Dengan garis berpotongan Sampai ini Ada yang ingin tanya? Kalau sudah paham Berarti kita akhiri Untuk Belajar bersama berbagai ilmu sederhana Semua bermanfaat ini dengan perkalian menggunakan garis yang berpotongan perlu diingat bahwa untuk garis yang mendatar adalah itu merupakan angka yang di belakang dan garis yang ke bawah untuk angka yang di depan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh